Harapan kau tak mungkin ku dapatkan, tentang perasaan tak bisa dipaksakan aku ingin kamu tapi kau tak mau jangan-jangan paksa aku untuk membencimu memahami hatimu tak akan cukup usiaku sementara rindu ini Semakin menusuk dadaku Ternyata Perasaanmu padaku Biasa-biasa saja Cinta itu sederhana Yang rumit ini kamu, mencintaimu itu mudah Yang sulit adalah membuatmu juga mencintaiku Mengerti bahwa bahagiamu bukan dengan kunis caya Semua luka akan sembuh bersama waktu Maafkan aku yang pernah ada di hidupmu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 Itu kamu, cinta itu itu mudah. Yang sulit adalah membuatmu juga mencinta.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 Makin menusuk dadaku Ternyata perasaanmu padaku Biasa-biasa saja Cinta itu sederhana Mencintaimu itu mudah Yang sulit adalah Membuatmu juga mencintaiku Aku mengerti bahwa bahagiamu bukan dengan kunis niscaya Semua luka akan sembuh bersama waktu Maafkan aku yang pernah ada di hidupmu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 Derhana. Yang rumit itu kamu Cinta itu, itu mudah Yang sulit adalah membuatmu juga mencintai ku